Halo Sobat Update, kali ini kita akan bahas seperti yang ada di thumbnail dan judul video ini, fakta asal-usul nama negara yang ada di dunia. Filipina atau Republik Filipina merupakan sebuah negara republik di Asia Tenggara. Lebih tepatnya sebelah utara Indonesia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Filipina adalah negara paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia Kedua. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara di benua Asia di mana pengaruh budaya barat terasa sangat kuat. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan like video ini ya, jika kalian suka. Dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi ketika ada video baru di channel ini, karena akan ada satu video baru tiap minggunya, terima kasih. Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol pada tahun 1565 hingga 1821. Selama 77 tahun berikutnya diangkat menjadi provinsi Spanyol pada tahun 1821 hingga 1898. Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, yaitu Raja Philip II. Australia merupakan sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia. Negara Australia bertetangga dengan Indonesia. Orang Eropa pertama yang melihat daratan utama Australia, sekaligus menjadi orang Eropa pertama yang menjejakkan kaki di benua Australia adalah seorang wali Belanda. William Janszoon Dia melihat pantai semenanjung Tanjung York pada tanggal yang tak diketahui pada awal tahun 1606 menjejakkan kakinya untuk kali pertama pada 26 Februari di sungai Penefathar di pantai barat Tanjung York. Negara ini mendapat nama Australia berasal dari bahasa Yunani Terra Australis Incognita yang berarti tanah selatan yang tidak diketahui. Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan provinsi Papua. Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi. Dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki. Papua Nugini salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis. Dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini. Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua. Negara ini mendapat nama Papua Nugini berasal dari kata Melayu, Papua, yang berarti, pria berambut keriting. Republik Ekuador adalah sebuah negara di Amerika Selatan bagian Barat Laut. Berbatasan dengan Kolombia di utara, dengan Peru di timur dan selatan. Negara ini juga merupakan salah satu dari dua negara di Amerika Selatan yang tidak berbatasan dengan Brasil. Negara Ekuador asalnya merupakan sebagian dari Kekaisaran Inka pada abad ke-15. Ekuador Terbagi atas wilayah Lautan Pasifik Ibu kota Ekuador Kuito terletak di wilayah Sierra. Negara ini mendapat nama Ecuador dalam bahasa Spanyol, Ecuador, berarti, Katulistiwa. Itu karena Katulistiwa melewati bagian utara negara itu. Republik Irlandia adalah sebuah negara yang mencakup 5 per 6 pulau Irlandia. Yang terletak di bagian barat laut Eropa, Irlandia mencakup 70.273 km persegi atau 83 persen dari luas pulau Irlandia di bagian selatan. Dengan sisanya, Merupakan wilayah Irlandia Utara. Batas baratnya adalah Samudera Atlantik. Negara ini mendapat nama Irlandia berasal dari Iar Enlen yang berarti tanah di barat. Adapun, kata Iar berasal dari bahasa Gaelic yang berarti barat. Itu tadi, asal usul nama negara yang diketahui. Sekian dulu perjumpaan kita sobat. Nantikan video baru kami minggu depan. Sampai jumpa. -a.